Baiklah, persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita lihat di unggahan pertama: ada Postingan dari Ayah Kejora. Persahabat ini kabar yang sangat luar biasa. Ayah Kejora mengunggah kembali foto Baby L, dan tentunya Kak Sasha, anak Kak Rivi Masya Allah, bahagia selalu ya ketika melihat keluarga Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik. Apalagi melihat ketawa dan senyumnya Al-Fatih Yang semakin membuat bahagia warga Konoha Kita lihat juga kelimat yang ditulis oleh ayah kejora, Masya Allah, sehat selalu cucu-cucuku Itu kata ayah Masya Allah, ini doa baik Mudah-mudahan doa baik dari akinya Bang El Di ijabah dan dikabulkan. Mudah-mudahan selalu sehat untuk baby El dan Kak Syasha Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di sini ada ya. Dukam potret bunda lesti bersama kak sasha dulu persahabat ya disandingkan dengan kak sasha yang lagi menggendong baby wow dua kesayangan bunda lesti kecora dan kak rivi nih masya allah luar biasa mudah-mudahan sehat bahagia dan tentunya mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian selanjutnya persahabat Disimak juga di terbarunya Papa B Akhirnya diposting juga di feed pribadinya Papa Bilar Ini momen saat syuting video klip Bunda Lesti kemarin Ini keren banget langsung diproduserin oleh Papa Bilar persahabat. Apalagi lihat slide kedua ini aduh, Makin gak sabar banget Dengan model video klipnya Karena ada rangga azdo yang menjadi model video klip di single terbarunya, Bunda Lesti Kejora, kita lihat juga ya, kalimat panjang yang ditulis oleh Papa Bilar. Alhamdulillah, selesai untuk proses syutingnya sebuah karya terbaru dari Lesti Kejora yang pastinya sudah dinantikan banyak orang. Terima kasih, Pak Yonatan, dan Trinity Optima. 3D Entertainment sudah mempercayakan Leslar Entertainment kembali menggarap model video lagu lesti Keciora. Tugas kali ini syukurnya terasa lebih ringan tidak seperti project Lentera karena saya tidak sambil ngurusi lahiran anak, acara anak yang tayang di TV serta tidak merangkap sebagai sutradara, konseptor, storyline, serta modelnya. Terima kasih juga buat talent dan kru yang terlibat, khususnya... Rangga Azob yang sudah membantu saya membantu mewujudkan keinginan istri saya Agar Anda jadi model video klipnya Lalu seperti apa hasilnya? Ditunggu bulan ini ya teman-teman Mohon doa yang terbaik Masya Allah ternyata keinginan Buna Lesti Model video klipnya itu Rangga Azob Bismillah mudah-mudahan booming Mudah-mudahan trending untuk single terbarunya Bunda Lesti kita simak juga di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya teriakun Kak Mery mengatakan siap-siap jadi nomor satu lagi ya kalian, kalian terbaik pokoknya Lesti, Rizky Bilar, Amin. Ada juga tanggapan dari Papa Bilar di situ, Papa Bilar juga menuliskan sebuah kalimat. btw, senyum Lesti kejar kosum sekali ya, wow, masya Allah banget ya, makin gak sabar untuk menantikan kejutan, untuk selalu menunggu karya-karya terbaru Lesti karena ini yang paling dinantikan oleh warga Konoha siap trending, siap booming untuk single.